dengan kalender Jawa. Dengan weton kita dapat mengetahui nilai atau neptu Selain itu, sifat perwatakan atau karakter seseorang bisa dikenali melalui wetonnya. Adapun karakter dawan atau watak bawaan sejak lahir menurutnya tercemin dari weton yang dimiliki seseorang. Namun, untuk mengetahuinya, seseorang harus sudah tahu wetonnya terlebih dahulu. Jika dihitung berdasar pada perhitungan primon jawa, weton ini mempunyai lepuh yang cukup tinggi, yaitu 17 di mana bisa dipahami bahwa karena hari Kamis memiliki hitungan 8 sedangkan Pahing adalah 9 Jadi, jika dijumlahkan adalah 8 ditambah sembilan, sama dengan tujuh belas. Weton adalah sebuah istilah yang disini digunakan oleh masyarakat, khususnya dari daerah Jawa, untuk melakukan identifikasi. Atau pengelompokan pasaran di dalam kalender Jawa berdasarkan dari dimana Noro lahir. Seperti Pai, Legi, Kliwon, Pon, dan Waki. Orang Jawa pada zaman dahulu menggunakan weton tersebut sebagai salah satu patokan dalam menunjukkan nasib mereka. Umumnya, masyarakat Jawa memang sangat percaya dengan pengaruh dari weton di dalam kehidupan. Weton tersebut dapat membaca karir, karakter, bahkan jodoh dari seseorang. Dari tutup miliar yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat,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 Watak Kamis Pahing, seseorang yang lahir pada hari Kamis Pahing tersebut, akan mempunyai karakter dan watak yang baik. Mereka mempunyai hati yang begitu lembut dan suka mengalah, serta tidak tega terhadap apapun, melindungi, serta mempunyai kebaikan hati dan juga naluri untuk merawat dengan baik, seseorang. Yang memiliki weton tersebut juga begitu rajin Dan selalu bekerja keras Untuk memperoleh apa yang ia cita-citakan Mereka juga begitu berwawasan luas dan cerdas Selain itu Peton ini pandai sekali berbicara Umumnya Seseorang yang lahir pada Kamis Pahing tersebut Begitu mencintai keindahan dan kebersihan jadi, ketika mereka mengunjungi tempat tinggal seorang, maka mereka akan merasa nyaman saat tempat tersebut begitu bersih dan rapi. Tidak hanya itu saja, mereka yang lahir pada weton tersebut mempunyai sifat yang begitu modis dan fashionable, sifat negatif yang dimiliki weton ini yaitu. Mereka mudah curiga, tinggi hati, serta tidak tulus karena selalu mengharap balasan jika mereka memberikan sesuatu pada orang lain. Karir Kamis Pai. Berdasarkan ribuan Jawa, mereka yang lahir pada hari Kamis Pahing tersebut diketahui mempunyai karir yang begitu bagus dan mampu memperoleh banyak uang dari apapun yang telah mereka kerjakan. Pemilik weton tersebut cocok untuk bekerja dengan cara mengandalkan otak jika dibandingkan dengan otot. Contoh pekerjaan tersebut seperti akuntan, guru, dokter, ilmuwan, peneliti, maupun dosen. Hal itu tentu saja terjadi oleh karena weton ini mempunyai kecerdasan yang begitu luar biasa. Selain itu, pemilik dari weton akan berrajat orang tuanya jadi lebih terangkat. Weton kami sepaing ini juga dipercaya begitu telaten dengan pekerjaan yang mereka lakon. Itulah akhirnya yang mengakibatkan para pemilik Weton tersebut begitu cocok untuk membangun sebuah usaha di dalam sektor tumbuhan seperti tanaman kayu dan juga pertanian. Cinta Kamis Pahing Untuk masalah percintaan sendiri Pemilik boton Kamis Pahing tersebut adalah Mereka yang paling unik menurut Primbon Jawa Kamis Pahing akan sangat cocok sekali Jika mereka berjodoh dengan neptu lebih kecil Seperti 12, 7, dan 17 Menurut Primbon kami Pahing menikah dengan beberapa watbang di atas Maka nasibnya akan begitu hidup baik Kehidupan rumah tangga mereka akan dilimpai banyak rezeki dan harmonis Seki Kami Pahing. Jika dihitung berdasarkan perhitungan primbon Jawa Watlong ini mempunyai neptu yang cukup tinggi Yaitu 17 Mempunyai neptu yang begitu tinggi Maka tidak perlu mengkhawatirkan mengenai masalah ekonomi Karena akan selalu berlimpah keberkahan Selain itu Mereka yang lahir pada Kamis Pahing Hidupnya begitu berkecukupan Dan memberikan banyak rezeki pada orang tua Selain itu Kamis Pahing diprediksi akan memiliki hidup yang berkecukupan Serta jarang memperoleh kesulitan Tidak hanya itu saja weton ini terlahir dengan harta yang begitu melimpah. Kamis Pahing memang begitu beruntung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 itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu sanggung gemat, kasih nerepedo mirik sambil